Halo teman-teman Selamat datang di channel kakak Oke teman-teman hari ini kita akan mencari mainan gitu, nih teman -teman. wow. itu teman-teman bisa lihat kakak sudah memegang bola ini bola emoji emot marah teman-teman wow. ini bola emoji buat marah warna kuning sepertinya dia marah sekali karena kita mencari bola hari ini teman-teman waduh waduh kita lempar teman-teman wow kita menabrak sesuatu teman-teman wow kita menabrak keranjang besar, teman-teman. Wah, mungkin ini tempat kita untuk mengumpulkan mainan ya, teman, -teman. Wah, keren sekali. Wow. Oke, teman, teman kita taruh ke dalam keranjang untuk boleh emoji marah ini. Oke, kita cari perik teman, teman. Kita akan cari di pulau rumput-rumputnya, teman. untuk bola-bolanya cari-cari cari. Cari, wow. Itu, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ada bola emoji macam baru, teman. -teman di atas pohon teman-teman wah ini boleh emoji warna kuning teman-teman dia emoji emot sedih mungkin dia sedih sekali hari ini karena teman-teman meninggalkan dia di atas pohon ini teman-teman aduh keren sekali oke kita taruh ke dalam keranjang teman-teman ya, cari, teman. cari cari cari cari cari cari cari wow itu teman-teman bisa lihat di bawah rumput-rumput ini teman teman ada boleh emoji teman, teman wow ini boleh emoji emoji dan mata love wah keren sekali teman teman kita taruh ke dalam keranjang oke kita cari teman, -teman. cari lepas sini cari cari cari cari wow itu teman, -teman. di rumput-rumput yang banyak nih teman, -teman. Kakak mendapatkan bola emoji oh, terharu semua. Oh, dia terharu sekali hari ini. Kemungkinan dia sangat senang karena di bermain di rumput-rumput. Waduh, wadidau keren sekali. Kita taruh ke dalam keranjang. Ya, kita cari teman-teman. Oh, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari. Wow, oh, di bawah pohon yang bersemak-semak teman, teman, ada boleh emoji emot, kacamata teman, -teman. Senyum wow. wah keren sekali, kita taruh ke dalam keranjang, warna kuning teman, teman ya, kita cari teman, teman, cari cari cari cari, wow itu teman, -teman. kita mendapatkan boleh emoji teman. -teman. Ini boleh emoji emot tersenyum lebar sampai kelihatan giginya teman wah. Keren sekali dia sangat senang hari ini karena bermain di pulau rumput-rumput yang semak banyak teman wah. Keren kita ke dalam keranjang teman. Kita cariin, cari ilmu. Cari-cari cari-cari. Wow! Kita mendapatkan bola sepak. Ah, ini bola bendera besar teman wah. Ini bola bendera seluruh dunia teman. Wah, wow, keren sekali teman. Oke teman, kita taruh ke dalam keranjang. Wah, keren sekali. Kita lihat teman, apakah masih ada bola yang tersisa teman? -teman. Wah, ternyata bola-bolanya sudah habis teman. Oke teman, -teman. kita hitung teman-teman berapa... berapa mendapatkan bola ini berapa kali teman? Kita dari bosor pula dunia nih teman satu dua tiga kita susun dengan rapi teman, -teman. empat wah keren sekali nih teman lima, Aruh, susah sekali, <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> enam, tujuh wah ternyata kita mendapatkan bolanya hari ini teman-teman.